Dan itu bisa dibuktikan dengan banyaknya komentar di kolom komentar setiap, -setiap video yang kita posting Atau mungkin banyaknya beredar-beredar video-video yang mungkin hari ini cukup membuat masyarakat kita resah ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Apa kabar kalian seluruh subscriber Siap ya, ya? Yang mungkin hari ini masih tetap memberikan support dan dukungannya. Terima kasih banyak untuk kalian, mungkin sudah menonton tombol subscribe, like, dan udah ngeser-ngeser semua video-video kita ya. Dan mudah-mudahan kebaikan kita hari ini akan digantikan dengan kelimpahan rahmat dan rezeki yang lebih banyak lagi, sehingga kita semua segera terbebas dari segala macam himpitan hidup hari ini, termasuk di dalamnya hutang di aplikasi pinjol yang mungkin udah membuat pusing tujuh keliling.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 Dengan catatan untuk tidak saling meninggalkan nomor handphone Baik hari ini permasalahan aplikasi pinjol belum kunjung selesai untuk dibicarakan Bahkan sepertinya di awal tahun 2023 ini uh, korban ketidakmampuan untuk melakukan pembayaran aplikasi pinjol ini tergolong cukup banyak Dan semakin saja bertambah ya Dan ini dibuktikan dari banyaknya orang-orang yang sedang mencari informasi tentang aplikasi pinjol dan hari ini apapun masalah yang sedang kamu hadapi termasuk di dalamnya hutang di aplikasi pinjol itu. Kalian gak perlu panik berlebihan. ya. Hari ini tugas kalian itu hanya berbenah. Dan bagaimana caranya kita bisa mengumpulkan pendapatan penghasilan kita menjadi yang lebih baik lagi. Lalu akan kita bayarkan nanti ketika kita memang sudah benar-benar mampu. Jadi hari ini yang masih pusing banget mikirin. Bunga denda itu segala macam Ah sudah lah. itu tandanya kalian memang tidak mau keluar dari zona aplikasi pinjol ini Kalau kalian masih membiarkan diri kalian sendiri untuk berpikir yang gak penting-penting Hari ini yang terpenting itu membenahi hidup kalian Hari ini yang terpenting itu bagaimana keluarga kita bisa bagus, makmur, pendidikan kita, pekerjaan kita dan lain sebagainya Itu adalah fungsi dan tugas kita hari ini jadi bukan mengkaji-kaji aplikasi A apakah sudah ada DC-nya. Apakah aplikasi B akan melakukan penyebaran data. Itu enggak tugas kita hari ini. Itu terserah deh sama DC-DC aplikasi pinjolnya. Terserah mereka mau sebar data. Mereka mau mendatangkan depokulator lapangan. Enggak urus deh. Hari ini gua pengen fokus untuk mengurus hal-hal pribadi dalam kehidupan gua. ya Itu yang harus kalian tanamkan sedalam mungkin di dalam diri kita hari ini. Baik hari ini kita pengen membicarakan tentang hadirnya aplikasi pinjol di Indonesia. Sudah berjalan hampir lima tahun ya dari 2018 dan sekarang 2023. Dan uh, permasalahan aplikasi pinjol ini semakin saja meluas ya dari mulai intimidasinya, penyebaran datanya, debt kolektor lapangannya, cara mereka menagih ya. Dan hari ini yang paling nggak jelas itu ya tentang peraturan-peraturan yang hari ini masyarakat sebenarnya belum tahu jelas ini bagaimana. Contohnya misalnya dari 90 hari Aplikasi-aplikasi pinjol itu tidak boleh menagih. Namun kenyataannya setelah 90 hari kalian ditagih dengan pihak dari kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Nah hari ini apakah aplikasi pinjol yang sudah hadir di Indonesia itu memang sudah benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat? Kalian bisa menuliskannya di kolom komentar. Dan menurut asumsi pribadi aku hari ini. Keberadaan pinjol, kehadiran pinjol di Indonesia hari ini memang belum benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat. Hari ini, banyak masyarakat yang mengeluh, bahkan terkesan menyesal, ya, bisa berkenalan sama yang namanya aplikasi pinjol. Nah, hari ini kita akan mengakui, ya, bahwasannya pinjol ini merupakan sebuah terobosan yang memudahkan untuk masyarakat uh, melakukan pengajuan pinjaman. Itu oke okay. caranya. Tekniknya benar memang ini memudahkan ketimbang harus kepegadaian yang memiliki agunan misalnya emas atau mungkin barang-barang berharga. Nah hari ini kita mungkin belum punya kedua hal tersebut. Atau mungkin kita kemarin sempat kesusahan untuk meminjam di dunia perbankan di bank-bank yang ada di kota kalian. Mungkin dengan berbagai macam alasan. Nah hadirnya aplikasi pinjol hari ini memang benar ya merupakan sebuah terobosan baru untuk mempermudah masyarakat caranya tekniknya benar Nah sekarang menjadi masalah manfaatnya ketika mereka itu hadir ya kita mau produk-produk yang ada di Indonesia ini contohnya aplikasi pinjol ini ya memang ketika hadir memberikan manfaat kenapa negara-negara luar itu bisa ya kenapa kita ini nggak bisa karena kemarin katanya alasannya karena aplikasi-aplikasi pinjol yang berdiri di Indonesia ini uh, Pemodalnya atau mungkin pemberi dananya, pemberi pinjamannya itu dari uh, orang yang mau memberikan uangnya Atau menanamkan modalnya di aplikasi pinjol tersebut Jadi untungnya akan dibagi-bagi Dibagi kepada si pemodal, kepada si pemilik aplikasi, kepada ini itu segala macam banyak lah ya kan Hari ini ribet amat ya kan masalah aplikasi pinjol ini Nah secara manfaat dengan tingginya suku bunga yang mereka berikan hari ini 0,4% yang ketika dikalikan per 30 hari itu adalah 12%. Jadi kalau kita pinjamnya itu satu juta ya berarti untuk biaya bunga itu menjadi puluh ribu. Dan akan dibayarkan menjadi seratus dua puluh ribu. Nah ini nominal yang cukup besar di tengah kesulitan perekonomian masyarakat kita hari ini. Aku tetap bermohon dan berharap kepada pihak OJK agar kembali ya mengevaluasi keputusan tentang 0,4% per hari ini. Kita berharap ada lagi revisi-revisi tentang masalah bunga ya. Karena 0,4 itu terasa cukup memberatkan. Itu ditandai dengan banyaknya hari ini masyarakat kita yang belum mampu melakukan pembayaran. Coba kalau kita peringan kembali 0,1 atau 0,2. Mungkin akan... Terasa ya manfaat hadirnya aplikasi-aplikasi pinjol ini. Karena kalau memang hanya sekedar hadir ya memberikan pinjaman itu oke. Okay. Tapi dari segi penagihan tapi dari segi biaya bunga apalagi dendanya ya kan. Hari ini uh, banyak masyarakat kita yang mengeluhkan tentang penagihannya. Itu kenapa? Ya karena memang dari awal sepertinya peraturannya kurang jelas di situ Kalau menurut asumsi pribadi aku. Kurang jelasnya itu seperti ini loh. Kalau seandainya ya kan 0,4% terus kalian telat katanya setelah 90 hari itu nggak boleh ditagih lagi. Kalian udah tau ya tentang peraturan itu. Dan ternyata kita di prank kalian itu nggak akan ditagih lagi setelah 90 hari. Tapi akan dilanjutkan penagihannya dengan pihak tim kedua ketiga dan pihak keempat. Nggak tau lah banyak banget pihak-pihak yang ingin... Ing Menagih masyarakat kita yang hari ini belum mampu melakukan pembayaran Itu yang pertama Nah tentang gaya-gaya penagihan yang hari ini Beredar banyak di masyarakat kita Dan itu bisa dibuktikan dengan banyaknya komentar di kolom komentar setiap setiap video yang kita posting Atau mungkin banyaknya beredar-beredar video-video yang mungkin hari ini cukup membuat masyarakat kita resah Nah kemarin OJK sudah ngasih tahu ya kan uh, mereka akan mewacanakan dan ini udah hampir setahun kita masih terus menunggu ya. Aplikasi-aplikasi pinjol itu katanya nanti tidak boleh lagi menggunakan debt collector lapangan. Nah itu untuk aplikasi pinjolnya. Namun bagaimana dengan produk-produk pembiayaannya? Ya seperti ya kalian tahu sendirilah produk-produk yang ada pay letternya itu. Dan hari ini banyak dari aplikasi-aplikasi pinjol itu sedang memodifikasi ya aplikasi mereka itu untuk menyediakan produk-produk pay letter. Nah mungkin aplikasi-aplikasi pinjol ini juga sudah mengantisipasi. ya Kita terus berharap dan mendesak via OJK agar segera melegalkan peraturan ini supaya nanti aplikasi-aplikasi pinjol ini belum sempat bermodifikasi. Nanti kalau seandainya mereka sudah bermodifikasi dan mereka menyediakan produk pay letter, maka nanti akan menunggu lagi peraturan terbaru lagi. Nah, ini udah jelas kalau seandainya pinjol. Nah, kalau seandainya nanti pilot bagaimana lagi ya kan? Jadi, kalau menurut aku, untuk per hari ini, kalau memang terlalu ribet ya kan, dan kita terus menunggu nih, ekspos, ekspos dari AFI, Asosiasi Pendanaan Fintech Bersama Indonesia. Nah, sekarang kita menunggu action dari Asosiasi Pendanaan Fintech Bersama Indonesia ya. Kalaupun AFI itu tidak menyebelahi, terkesan tidak menyebelahi masyarakat hari ini ya, minimal bersifat netral. Lah karena hari ini masyarakat tuh menunggu informasi-informasi terbaru ingin melaporkan banyaknya aduan-aduan nah, masyarakat hari ini dan terkesan uh, kurang lambat kurang cepat ya lambat sekali untuk merespon laporan-laporan dari masyarakat nah masyarakat yang sudah melaporkan semua kegelisahannya kepada pihak ojk bilang mereka tidak menguasai tentang itu jadi kemana lagi ini masyarakat harus mengadukan Kegelisahannya yang hari ini menghadapi masalah terkait tentang aplikasi pinjol. Jadi, kalau menurut pribadi aku, kalau memang belum bisa, sesempurna mungkin lebih baik aplikasi-aplikasi pinjol ini yang legal OJK ini juga lebih baik dibubarkan saja terlebih dahulu sampai dengan adanya nanti peraturan-peraturan yang baku, peraturan-peraturan yang saling mengikat kedua belah pihak, yang manapun agar jangan dirugikan, ya kan? Jadi, supaya agar terasa manfaat dari hadirnya aplikasi pinjol ini. Kalau terus-terusan seperti ini ya udah berapa tahun ya kan terus berjalan Dan hari ini masyarakat itu banyak loh yang gagal bayar Ditambah lagi dengan aplikasi-aplikasi pinjol -aplikasi ilegal Yang hari ini masyarakat belum tahu dan akhirnya menganggap itu sama dan serupa Sehingga mereka malas bayar Hari ini cara mereka menagih, cara mereka menyebarkan data, cara mereka mengintimidasi Cukup luar biasa sekali ya Kemarin kita sempat melihat foto yang sudah diedit-edit dan ditulisi caption tentang open, open booking ya ini cukup luar biasa sekali fitnahnya apalagi untuk ibu-ibu rumah tangga kalau seandainya hal ini dilihat oleh keluarga-keluarga yang lain maka akan menjadi sebuah masalah besar ditambah lagi yang mungkin hari ini teman-teman kita yang bekerja-bekerja di perusahaan-perusahaan itu hari ini merasa terganggu merasa terancam karena HRD SPP nya atau mungkin manajernya hari ini diganggu sama aplikasi-aplikasi pinjol ilegal ini nah Sebelum hal itu berlanjut kita pengen berharap kembali ya kepada kemkominfo agar segera tetap men down ya Kepada AFI, OJK dan pihak kepolisian Karena hari ini di down satu tumbuhnya seribu Sebenarnya gampang ya di aplikasi Play playstore itu aja banyak ya kalau memang mau di down tiap hari Jadi apakah perlu ada satgasus ya untuk mengawasi semua aplikasi-aplikasi pinjol ini Kalau hari ini uh, nimbul lagi langsung take-down besok timbul lagi take-down lagi jadi, kita negara, ya pemerintah itu nggak boleh kalah dong dengan mafia-mafia aplikasi-aplikasi pinjol ini. Kalau seandainya kita kalah, maka mereka akan tumbuh subur. Maka, semakin banyak nanti masyarakat kita yang akan menjadi korban, ya kan? Oke, okay, ya, itu harapan kita. Semoga terus berbenah, dan masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari hadirnya aplikasi pinjol ini. Dan untuk kalian yang mungkin sedang berputus asa, pusing tujuh keliling, atau mungkin sudah dipermalukan dengan cara-cara aplikasi-aplikasi pinjol, hari ini kalian harus bisa. Uh, membulatkan tekad untuk segera bangkit dari semua keterpurukan perekonomian hari ini termasuk di dalamnya masalah hutang di aplikasi pinjol ini ya jangan ada yang baperan ayo segera bangkit dan kita akan upgrade diri kita menjadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya kita akan mengintip peluang apa hari ini yang akan bisa menambahkan penghasilan kita oke jadi mungkin itu dulu yang saya sampaikan dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh